Batu emas Ini batuannya Water. Lihat ketepatannya dibikin agak kasar Gracias. Batunya terlalu kering pak, gak enak debunya. Batunya terlalu kering, gak enak sama tetangga Mesin dieselnya seling bermasalah, masuk angin, gak ada tenaganya hati baik ya Bapak berhenti nih? Wah ini lu? kumuni nih. ini Wah nih sini, ini nih, Ini sakti lah, ya, mau menunggu, bosnya. Oke, anda mau Anta nih, Anta nih, pan. Iya, sekali Kalau jaket yang datang, tinggal. Iya. kerasukan. Tapi, kerasukan. Baturanujin. Sahabat saya, ini kawasan. Sedih, tapi berarti. saya yang buang bijadah. Allah dua lepas lepas sih. Oh, ini kita ini. ke video ini. Sedih kecemetan ini, Ke ini makan. Kayak makan dengan rawas, ini. Kedidiknya ini jelek yang Oh, beli ini. Lepas, Beliau beli anginnya. saya Hebat. kukubi. Bebi. Ala gile ini Halo, oke. Bekimu. Tinggal ku. nih bongkor. ada. Ini meditasi. Eh, benda pesak nih dua